Eh kan tuh live lagi cuy. Balik lagi bareng Mamang Baraya Spin ya guys ya. Di mana lagi kita, cuy? Mamang masih bermain setiap menemani lahan tergacor-terkecil dan rekomendasi ya, Boya. Ya. Yo lagi, kan, cuy. Kalau bukan di Auto Spin 88 tentunya, Boy. Karena di Auto Spin 88 ini merupakan salah satu situs slot online tergacor sejagat raya ya, guys ya. Dengan tingkat kemenangan RTP paling tinggi tentu saja, Gan cuy. Pokoknya buat kalian semua, jangan ragu lagi ya, Boy. Autospin 88 solusinya ya, guys ya. Yang belum mempunyai ID-nya, gara gak dan gak ya coy. Untuk link pendaftarannya udah memang taruh di pin komentar ya, Boy. Karena sedang banyak event-event event menarik ya, Boy. Seperti private new member dan giveaway setiap minggunya ya, guys ya. Pokoknya Autospin 88 juga. Lu mau JP berapapun, pasti dibayar kontan ya, kan Boy. Dengan tingkat transaksi depo dan WD, dijamin super duper cepat, padat, amanah, dan terpercaya ya, besti. Pokoknya langsung aja dah auto spin delapan laparnya ya, ya. kasken gitu cuy oke cok tanpa banyak cekah pematuk lagi langsung saja kita ke game game ya boy kita hanya bermodalkan duit 200 ribu saja ingin meluluh lantahkan starlight ini dengan bola bola tergacor dan terbaru tentunya ya, boy pokoknya simak terus bola dari mamang dan tentunya mainnya pakai duit bebas ya guys ya jangan diusahakan eh jangan menggunakan duit beras maksud gue ya, cok karena biar tidak jadi beban keluarga gitu cuy susah boy sudah gitu mai boy pokoknya simak terus pola dari mama boy jangan skip skip karena akan ada kejutan yang sangat spektakuler di akhir laga ya salam GP dari mama salam sensasional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 Turns the sun. All right. I get up, 'cause I miss barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading up.